Plastik kalau nampak ais dia penuh kan Aku harap dapat dah tuang Tapi Udah ayus Hai guys Hari ni aku nak minum Air Rasanya uh, Favourite semua orang Tak tahulah kalau korang tak suka Tapi mungkin korang suka salah satunya ya, Aku ada dua jenis air Aku ya? tunjuk kan Milo ais Dan juga teh ais uh, Ni puasa-puasa ni Dapat minum air ni Buka puasa Tegar huh. Insya Allah tengok puasa Betul hmm, ais tak jatuh kan Aku nak ais gang Susah lah dalam uh, plastik kau nampak ais dia penuh kan Aku harap dapat dah tuang Tapi tu lah Tak dapat pun ais ni kan? Tengoklah Okay guys mari kita baca doa Okay kita nak mulakan yang mana Korang suka yang mana Komen hmm? kat bawah Aku suka minum ais ni dulu tapi pergi kedai kena scam dia bukan letak Milo dia letak coklat so lepas tu aku tak ada minum dah ais Milo kat kedai aku punya nanti ais tapi tu depends, depends juga hmm depends jugalah okey tambah masa balilah kita minum eh tengok ya, bismillah aku minum ye dulu Lega way dekat aku. Minum air sejuk-sejuk macam ni. Okay, mari kita minum teak ais pula. Tapi nampak warna teak ais macam banyak susu je kan? Bismillah. Perut Badan dua gelas je Aku nak komen sikit Teh ais ni tak kekau sangat lah Dia punya rasa tu Milo ni okay lah Iba aku tak order yang kau punya Tapi rasa dalam Milo tu Ni mungkin sebab banyak susu kan Tapi tak ada rasa manis sangat ke? Sebab dah lama beli Kalau suka yang mana Teh ais atau Milo ais komen di bawah Okay itu sahaja video aku untuk hari ni Yang baru singgah dan juga pada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, okay? Like video ni. Sekian.